Binatang dengan tubuh kelinci dan tanduk kijang atau rusa adalah ikon budaya Amerika Barat. Gambar makhluk itu dijual di segala macam pernak-pernik di wilayah tersebut. Dari kartu pos hingga gelas. Tapi apakah jackalope itu nyata atau hanya mitos? Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Meskipun tidak ada hewan hibrida seperti itu, ada unsur kebenaran dalam legenda itu. Seorang profesor sastra dan lingkungan di University of Nevada mengatakan, ini adalah makhluk mitologis. Tapi memang memiliki hubungan nyata dengan kelinci bertanduk di alam yang terserang virus papiloma. Kelinci tidak menumbuhkan tanduk secara alami. Tapi virus papiloma kelinci bisa membuat mereka melakukannya. Papiloma virus umum di banyak spesies dan setiap jenis biasanya menginfeksi anggota spesies inang tertentu. Contoh utama adalah Human Papilloma Virus atau HPV. Ketika virus papilloma kelinci menginfeksi kelinci, dapat menyebabkan tubuhnya tumor jinak dari wajah atau kepalanya yang terkadang menyerupai tanduk atau tanduk. Kadang-kadang tumor terbuat dari keratin protein yang sama yang membuat kuku dan rambut tumbuh di bagian tubuh lain, tetapi paling sering terjadi di kepala, ...dan tumor bisa menjadi ganas pada beberapa kelinci. Namun pertumbuhan ini tidak selalu terlihat seperti tanduk. Mereka sering hitam dan asimetris... ...dan hampir tidak megah seperti tanduk jakalo. Tergantung seberapa parah penyakitnya pada kelinci itu... ...bisa terlihat sangat mengerikan. Pada tahun 1933, seorang ahli virologi Amerika... ...menemukan bahwa virus papiloma kelinci... ...yang dinamai Sope papiloma virus. Virus itu menyebabkan kelinci yang terinfeksi menumbuhkan ciri-ciri yang menyerupai tanduk. Menurut sebuah studi tahun 2015, sampai saat itu sebagian besar ilmuwan tidak percaya bahwa virus dapat menyebabkan kanker. Ada beberapa bukti bahwa virus dapat menyebabkan kanker pada burung. Tetapi para peneliti skeptis dan tentu saja tidak berpikir bahwa itu bisa terjadi pada mamalia. Kelinci bertanduk membuktikan bahwa mereka salah. Kelinci bertanduk mungkin telah mengilhami mitos Jakalop, tapi itu jauh dari pasti. Jakalop berasal dari dua bersaudara remaja di Douglas, Wyoming. Anak-anak muda ini menemukan hewan ini sendiri. Mereka adalah pemburu dan ahli taksi taksidermi amatir, dan memang menjual Jakalop pertama mereka ke pemilik hotel di tahun 1930-an. Banyak orang menganggap Jakalop dianggap tidak lebih dari sekedar makhluk mistis makhluk itu tak pernah ada dan hidup di muka bumi ini. Keyakinan itu diperkuat dengan kisah Douglas Herrick, sang pemburu kelinci. Kabarnya Herrick baru pulang berburu dan melempar kelinci mati hasil buruannya ke lantai, meluncur tepat ke tanduk rusa. Karena tampak seperti kelinci bertanduk, Herrick lantas memotretnya dan foto itu mencuri perhatian publik. Alhasil tak ada seorang pun yang pernah menangkapnya hidup-hidup, meski sebuah foto benar-benar menunjukkan keberadaannya. Seorang warga Rusia yakin Jakalov memang benar ada dan menawarkan hadiah senilai 50.000 dollar atau 606,7 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menangkapnya. Hingga kini tak satupun orang berhasil membawanya hidup-hidup. Nah semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya.